Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bahas PPKN kelas 10 tentang integrasi nasional. Simak dengan baik. Pembahasan materi integrasi nasional dibagi menjadi 3 subbab. Yang pertama, integrasi nasional. Yang kedua, Faktor pembentuk dan penghambat integrasi nasional dan yang ketiga upaya menjaga integrasi nasional Memasuki sebuah pertama, integrasi nasional Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dengan orang lain Dalam berinteraksi tentunya harus bisa komunikasi dengan baik Komunikasi dapat berjalan dengan baik jika bahasa yang disampaikan dapat dibahami oleh orang lain Bahasa Indonesia penting untuk menjembatani perbedaan bahasa antar daerah, sehingga komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Badan pengembang bahasa dan perbukuan dengan semboyannya menghimbau, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Sebagaimana contoh yang ada pada layar, bahasa Indonesia adalah "Aku cinta kamu" aku dan dalam bahasa Inggris atau bahasa asingnya I love you termasuk di sampingnya adalah bahasa-bahasa daerah di Indonesia coba kalian cari silahkan bisa dikembangkan untuk menambah hasanah wawasan anda dari berbagai macam bahasa daerah ini kita dapat berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia Itulah yang hendaknya dilakukan oleh rakyat Indonesia Oleh karena itu, sudah seharusnya bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa persatuan untuk mewujudkan integrasi nasional Tahukah Anda, bahasa Indonesia telah dijadikan sebagai salah satu mata pelajaran yang dipelajari di sekolah-sekolah ataupun perguruan tinggi luar negeri lho? Negara-negara yang pelajari bahasa Indonesia antara lain Korea Selatan, Perancis... Jepang, Australia, Ukraina, Suriname, Kanada, Vietnam, Thailand, Belanda, Jerman, dan seterusnya Tidak heran jika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menargetkan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi perserikatan bangsa-bangsa pada tahun 2045 Kita sebagai pemilik bahasa Indonesia hendaknya malu jika tidak menguasai bahasa Indonesia dengan benar Oleh karena itu kita hendaknya menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dapat mewujudkan integrasi nasional. Makna integrasi nasional Indonesia merupakan negara manjemuk yang terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, agama, budaya, dan perbedaan lainnya. Kemajemukan tersebut merupakan realita yang harus kita hadapi dengan penuh kesadaran bahwa bangsa Indonesia tidak tunggal, akan tetapi terdiri atas banyak komponen yang berbeda. Diperlukan kesadaran bahwa perbedaan bukan sesuatu yang harus diperdebatkan. Perbedaan hendaknya disadari sebagai anugerah Tuhan yang maha kuasa sebagai kekayaan hasanah bangsa. Oleh karena itu, seluruh warga negara Indonesia hendaknya menjalin persatuan dan kesatuan bangsa. Terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa menunjukkan keberhasilan tercapainya integrasi nasional. Indonesia terbagi menjadi 34 provinsi dari latar belakang yang berbeda. Keberagaman yang dimiliki setiap provinsi merupakan kebudayaan daerah yang menjadi akar kebudayaan nasional. Kebudayaan-kebudayaan daerah di setiap provinsi harus dijaga dan disetarikan supaya generasi penerus bangsa bisa mengetahui dan mengenal bentuk-bentuk kebudayaan daerah Indonesia. Masyarakat perlu mengetahui bahwa keberagaman merupakan bagian dari khasanah kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi yang mengatasnamakan perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan tertentu. Sebagaimana yang telah termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 di ayat 1, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, permasalahan dan perselisihan bisa dihindari dengan memberikan perlindungan secara penuh kepada setiap warga negara. Keberagaman hendaknya dipupuk agar dapat memberikan manfaat kepada bangsa dan negara Indonesia. Setiap warga negara harus mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan agar keberagaman tidak berujung pada perpecahan. Dengan semangat persatuan dan kesatuan, keberagaman akan terjaga karena adanya sikap saling menghormati dan menghargai antar warga negara yang berbeda. Akan tetapi masih banyak konflik yang mengatasnamakan suku, agama, ras, dan antar golongan tertentu. Kondisi ini hendaknya disikapi dengan arif dan bijaksana supaya ketentraman bangsa Indonesia bisa terwujud. Masyarakat harus bekerja sama menciptakan ketentraman untuk mewujudkan integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua suku kata yaitu integrasi dan nasional. Integrasi dalam bahasa Inggris yaitu integrate yang artinya menyatupadukan, menggabungkan dan mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi adalah pembaruan hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan kata nasional dalam bahasa Inggris adalah nasional, yaitu bangsa. Mana integrasi nasional dapat ditinjau secara politis dan juga antropologis. Secara politis, integrasi nasional adalah penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional Sedangkan secara antropologis integrasi nasional adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat Para ahli atau pakar juga mendefinisikan arti dari integrasi nasional Misalnya Mahfud MD Beliau mengatakan bahwa integrasi nasional adalah Pernyataan bagian-bagian yang berbeda dari masyarakat menjadi keseluruhan yang lebih utuh. Secara sederhana memadukan masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi suatu bangsa. Integrasi menurut Miron Weiner menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam satu-satuan wilayah dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. Integrasi biasanya mengandalkan adanya satu masyarakat dalam etik majemuk. Menurut Najaratun Samsudin, integrasi nasional adalah proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Integrasi juga meliputi aspek vertikal dan horizontal. Kemudian Hovath mengatakan bahwa integrasi bangsa atau integrasi nasional adalah penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Sedangkan Suyak, sedangkan Jisuyati, Ziwandono mendefinisikan bahwa integrasi nasional adalah cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Hak tersebut perlu dibatasi pada taraf tertentu agar persatuan nasional tidak akan terganggu. Berdasarkan pengertian integrasi nasional ini, dapat kita simpulkan bersama bahwa integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga tercipta keserasian dan keselarasan secara nasional. Syarat Integrasi Nasional Integrasi nasional di negara majemuk mungkin cukup sulit untuk diwujudkan. Perlu kerjasama dalam mewujudkan integrasi nasional karena keberagaman rentan terhadap terjadinya konflik kepentingan antar golongan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan integrasi nasional dibutuhkan syarat-syarat. Yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dan lainnya. Yang kedua, Terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman Yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan sebagai aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional Yang keempat, semua warga mengimplementasikan nilai-nilai dan norma-norma yang sudah disepakati bersama tanpa suatu paksaan Dan yang kelima, semua warga harus meminimalisasi konflik Ciri-ciri terwujudnya integrasi nasional Terwujudnya integrasi nasional dalam suatu negara dapat berpengaruh terhadap tata pemerintahan dan kehidupan sosial warga negara. Perlu adanya parameter khusus untuk menentukan terwujudnya atau tidaknya suatu integrasi nasional dalam suatu negara. Ciri-ciri tersebut adalah Yang pertama mempunyai ideologi yang sama Kemudian mempunyai nilai-nilai yang sama dalam kelompok Munculnya nilai-nilai sosial yang terbentuk atas kehendaknya sendiri bukan berdasarkan paksaan. Setiap anggota mempunyai orientasi kerjasama dan tidak adanya diskriminasi terhadap warga negara. Selanjutnya pentingnya atau urgensi dari integrasi nasional, kebinekaan bangsa Indonesia. Integrasi nasional akan tetap terjaga apabila seluruh warga negara mampu menjaga persatuan dan kesatuan. Coba anda lihat pita yang telah dicengkram oleh Garuda. Mari kita bernalar sejenak. Coba anda berpikir secara kritis untuk menjawab pertanyaan ini: apa arti semboyan binikan tunggal Ika? Apa hubungannya persatuan dan keberagaman? Mengapa persatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia? dan bagaimana cara kalian menjaga persatuan indonesia coba anda berbicara sejenak atau bisa dijeda video ini sebelum dilanjutkan pemaparan membahas pertanyaan ini coba anda lihat pita yang telah dicengkram burung garuda ini dalam pita terdapat tulisan Bhinneka tunggal ika tulisan ini mempunyai makna yang dalam dan sangat berarti bagi persatuan bangsa indonesia Tiga kata ini yang sampai saat ini mampu menyatukan bangsa Indonesia. Semboyan bineka nugal ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan bineka tunggal ika merupakan alat pemersatu bangsa. Selain semboyan ini, negara Indonesia mempunyai alat pemersatu bangsa yang lainnya. Apa coba? Benar sekali. Dasar negara kita Pancasila, sang merah putih sebagai bendera kebangsaan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan Lambang negara kita, Garuda Pancasila Lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya dan lagu-lagu perjuangan -lagu lainnya Integrasi nasional dapat dikatakan sebagai langkah untuk menyatukan sesuatu yang semula terpisah menjadi satu kesatuan yang baik bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang masih berkembang, Indonesia membutuhkan integrasi nasional sebagai jati diri bangsa. Integrasi nasional penting diwujudkan karena integrasi nasional berfungsi menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Bahkan Insinyur Soekarno telah mengungkapkan pentingnya integrasi nasional dalam pidatonya berjudul Persatuan Indonesia. Kita mendirikan suatu negara semua untuk semua kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia yang bulat. Bukan kebangsaan Jawa Bukan kebangsaan Sumatera, Bukan kebangsaan Borneo Sulawesi atau lain-lain Tetapi Kebangsaan Indonesia yang sama-sama Menjadi dasar suatu nasional state Jika dikaitkan dengan Integrasi nasional cuplikan pidato insinyur Soekarno Mewakili pentingnya Menjaga persatuan demi terwujudnya Integrasi nasional Indonesia merupakan negara kesatuan Bayangkan jika tidak ada persatuan di Indonesia, apakah masih bisa Indonesia menyadang suatu negara kesatuan? Sejarah telah menunjukkan bukti dahsyatnya persatuan dan kesatuan. Tidak ada yang memungkiri bahwa memang benar, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jika tidak ada persatuan di Indonesia, negara ini akan mudah dijajah dan runtuh. Persatuan dan kesatuan bangsa memiliki arti penting bagi bangsa dan negara Indonesia. Persatuan dalam keberagaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat supaya dapat mewujudkan kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, pergaulan antar sesama yang lebih akrab, perbedaan yang tidak menjadi sumber masalah, dan pembangunan berjalan dengan lancar. Terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa menunjukkan keberhasilan tercapainya integrasi nasional. Keberhasilan tersebut tidak hanya dicapai oleh setiap individu atau golongan tertentu, akan tetapi oleh seluruh warga negara Indonesia. Tercapainya integrasi menunjukkan tidak adanya konflik dalam masyarakat. Oleh karena itu, tercapainya integrasi nasional dapat membantu menciptakan ketentraman dalam suatu negara. Warga negara memiliki kewajiban moral menjaga integrasi nasional. Menjaga integrasi nasional berarti menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara agar tetap terjaga dengan baik. Apabila kehidupan berbangsa dan bernegara terjaga dengan baik, kehidupan warga negara akan damai. Oleh karena itu, penting bagi kita warga negara untuk menjaga integrasi nasional. Mari kita baca kutipan ini untuk menambah semangat kita untuk menjaga integrasi nasional Generasi muda harus sadar pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sebagai negara multikultural atau masyarakat majemuk dan pluralisme memiliki arti penuh dengan keberagaman, nilai budaya, ras, etis, bahasa, dan sejarah yang berpadu menjadi satu sebagai kebiasaan di daerah setempat yang tersebar di seluruh wilayah NKRI Keberagaman yang dimiliki mendorong terciptanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dari dulu sampai sekarang menjadi pedoman bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat. Persatuan dan kesatuan harus kita pertahankan dari pihak-pihak yang dengan sengaja ingin menciptakan perpecahan di negeri tercinta ini. Banyak cara yang bisa kita lakukan dalam menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Pertama, sikap toleransi, yaitu saling menghargai dan menghargai di tengah keberagaman budaya pada masyarakat. Kedua, menghormati perbedaan dengan selalu bersikap ramah dan menghilangkan egoisme masing-masing suku dan golongan. Ketiga, peran pemerintah diperlukan dalam pengambilan keputusan untuk melestarikan keragaman sosial budaya. Keempat, kesadaran masyarakat menjadi dasar dalam menjaga keanekaragaman tetap utuh di lingkungannya sendiri. Di era globalisasi saat ini, sudah seharusnya generasi muda mengecam keras segala bentuk kekerasan dan kesewenang-wenangan yang terjadi di bumi pertiwi ini kita sebagai pemuda perlu terus memegang teguh ideologi Pancasila. Mari kita menyerukan penghapusan segala bentuk diskriminasi, baik dalam aspek suku, agama, ras, dan antar golongan. Begitu pula, generasi muda harus tetap bersemangat menyerukan sikap saling menghargai dan menghormati dalam segala aspek kehidupan. Sikap tersebut adalah solusi konkret mencegah terjadinya perpecahan dan konflik di Indonesia. Perbedaan menjadi ilmu dan pembelajaran untuk bersikap toleransi, empati, dan menghargai. Semangat terus, wahai pemuda. Selanjutnya, manfaat menjaga keutuhan nasional. Kelangsungan hidup suatu bangsa tergantung pada ruang untuk hidupnya atau wilayah negara. Demi kelangsungan hidup bangsa Indonesia, Keutuhan NKRI harus dipertahankan. Keutuhan NKRI dipengaruhi oleh warga negara Indonesia. Seluruh komponen bangsa Indonesia mempunyai kewajiban menjaga keutuhan nasional. Upaya menjaga keutuhan nasional dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Manfaat menjaga keutuhan nasional dapat dibedakan menjadi dua jenis. Manfaat menjaga keutuhan nasional dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu manfaat internal dan manfaat eksternal. Manfaat internal menjaga keutuhan nasional dapat dilihat berdasarkan kondisi dalam negara Indonesia Manfaat internal meliputi terjaminnya kehidupan masyarakat Yang kedua tujuan negara dapat terwujud Yang ketiga sistem perekonomian negara lancar Yang keempat memperkuku persatuan dan kesatuan bangsa Yang kelima tidak adanya aksi terorisme dan separatisme Yang keenam kehidupan bangsa dan negara aman dan damai Dan yang ketujuh hubungan pemerintah pusat dan daerah berjalan harmonis Sementara, manfaat eksternal menjaga keutuhan nasional berkaitan dengan hubungan negara Indonesia di dunia internasional. Manfaat eksternal meliputi yang pertama, meningkatkan kepercayaan bangsa-bangsa lain terhadap Indonesia, yang kedua, popularitas Indonesia meningkat di mata dunia, yang ketiga, banyak negara yang menjalin kerjasama dengan negara Indonesia, yang keempat, Indonesia diakui sebagai negara aman untuk dikunjungi, dan yang kelima, memberikan pandangan positif terhadap dunia internasional. Setelah kita mempelajari definisi atau makna integrasi nasional, pentingnya integrasi nasional, dan manfaat menjaga keutuhan nasional, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana faktor pembentuk dan penghambat integrasi nasional? Pembahasan faktor pembentuk dan penghambat integrasi nasional akan dibahas pada video berikutnya. Demikian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat, terima kasih, dan salam Pancasila.